Shalom sahabat youtuber Kali ini Saya akan membagikan Rahasia resep salad buah enak Yang rasanya Creamy Segar Tetapi tidak membuat enak Penasaran dengan bahan-bahan Campuran saus saladnya disimak videonya sampai selesai ya. sekarang kita akan membuat persiapan untuk buah-buahnya buah yang sudah saya siapkan ada apel ada melon ada jelly melon ada pir dan parutan keju untuk taburan serta untuk garnis atau hiasan sudah saya siapkan buah kaleng longan jeruk manis anggur dan potongan-potongan dari buah apel. Kita lanjut dengan bahan saus saladnya. Di sini saya sudah siapkan mayones susu kental manis susu bubuk krimer bubuk saus tomat dan jeruk nipis kita lanjut dengan mencampur semua bahan-bahan saus saladnya ke dalam wadah sekaligus yaitu mayones sebanyak 180 gram kemudian 1 sendok teh saus tomat lalu tambahkan 2 sendok makan krimer bubuk lalu masukkan 2 sendok makan susu bubuk dan 2 sendok makan perasan jeruk nipis kemudian tambahkan 2 saset susu kental manis dan setelah itu semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata Sampai tidak ada yang bergerindil Dan hasilnya seperti yang tampak dalam video ini Sangat-sangat creamy Sangat enak rasanya Dan segar dijamin bikin lagi Dan sekarang kita akan menata buah-buahan ke dalam wadah yang sudah siapkan kita taruh buahnya selang seling di atas buah di atas wadah sampai penuh kemudian setelah buah penuh kita taruh saus salad di atasnya sampai menutupi permuka semua permukaan buah Lalu kita taburi di atasnya dengan keju parut sampai menutupi permukaan saus saladnya. Dan kita mulai menghias permukaannya dengan buah-buahan yang sudah siapkan sebelumnya sebagai garnis supaya tampilan dari salad buah kita. Sempurna di samping menarik, namun juga rasanya yang enak. Cara menghiasnya tergantung sesuai dengan kreativitas kita masing-masing, dan hiasan yang saya buat seperti yang tampak pada video ini sangat menarik, bukan? dan kelihatan segar. Nah, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.